Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi.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 Nine of Swords ataupun 9 pedang. Secara umumnya Nine of Swords itu diartikan semakin terbebani dalam pikiran yang membuat semakin terpuruk. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius akan mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana mana di sini seorang Aquarius semakin terbebani, yang membuatnya semakin down drop di bulan Januari tahun 2022. Dan di sini tidak jarang juga seorang Aquarius akan susah tidur di malam hari, yang membuat kesehatannya akan semakin menurun. Di sini disarankan kepada seorang Aquarius, jaga pola istirahat yang akan berdampak positif kepada kesehatannya. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini terdapat beban pikiran kepada dirinya yang akan berdampak negatif kepada kesehatan, yang dimana sini seseorang terdekat, orang tua akan memberikan masukan kepada seorang Aquarius untuk tetap fokus dan menjaga kesehatan agar stabil dan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death. Secara umumnya Death itu diartikan transformasi perubahan serta siklus. Dan jika kartu Death kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Aquarius di disini menggambarkan Transformasi kesehatan perbuatan kesehatan akan dirasakan oleh seorang Aquarius apabila mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua orang di sekitar yang dimana di sini untuk menjaga pola istirahat yang akan berdampak positif kepada kesehatan Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk kartu keuangannya adalah Trio pentakel ataupun tiga koin. Secara umumnya Trio Pentacle itu diartikan kondisi stabil, kondisi berkecukupan dan kini saatnya ingin menunjukkan kepada orang lain. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini seorang Aquarius akan menerima banyak job, banyak pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangannya. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius juga berbagi kepada orang-orang di -orang sekitar, orang yang membutuhkan dalam artian di sini menunjukkan kepada orang lain bukan berarti ria. Ya, namun di sini ingin berbagi yang akan membuat pintu rezeki semakin terbuka lagi dan untuk support energinya adalah Kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang berada di dekat Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius akan meningkat di Januari tahun 2022 yang dimana sini pintu rezeki juga akan semakin terbuka. Yang dikarenakan seorang Aquarius suka berbagi kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang di sekitar yang dimana sini mampu membuat keuangan pintu rezeki kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan usaha seorang Aquarius akan semakin maju di bulan Januari tahun 2022 Dan jika kartu dia kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aquarius di disini menggambarkan Transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini akan terjadinya pintu rezeki yang terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain dan disini mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya. Tukar-tukar nah, pekerjaannya adalah six of one ataupun 6 tongkat. Secara umum six of one itu diartikan pencapaian kemenangan karir tertinggi. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang di mana di sini terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, seorang Aquarius akan memimpin sebuah pekerjaan yang akan berdampak positif kepada karir pekerjaan dan kehidupan. Yang kedua, di sini seorang Aquarius akan direkomendasikan menaiki jawatan yang di mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupannya juga. Serta di sini seorang Aquarius akan berhasil mendirikan sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan bermanfaat kepada orang lain, yang akan berdampak positif kepada keuangan serta finansialnya, dan di sini digambarkan puncak air tertinggi diraih oleh seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk kartu support energinya adalah, Kenaik kenaikoh pentagal. Secara umumnya, kenaikoh pentagal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan. Karena pekerjaan seorang Aquarius akan meningkat saat di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini orang-orang sekitar rekan-rekan adalah penyemangat yang memberikan support sehingga karir Aquarius akan melanjut menaik di bulan Januari tahun 2022 serta di sini doa dari seorang pasangan akan membuat sebuah usaha yang dilakukan serta yang didirikan oleh Aquarius akan berhasil di bulan Januari tahun 2022. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Aquarius di sini Menggambarkan transformasi Perubahan kehidupan akan dirasakan oleh Seorang Aquarius di bulan Januari Tahun 2022 yang dimana di sini Dengan terjadinya peningkatan karir Pencapaian karir yang maksimal Yang didukung oleh orang-orang sekitar yang didoakan oleh pasangan akan membuat kehidupan Keuangan jauh lebih meningkat dan jauh Lebih bagus lagi dan untuk Kartu hubungan asmarannya adalah 4 of cup ataupun 4 pihak Secara umumnya, Four of Cups itu diartikan mempertimbangkan serta memikirkan hubungan lebih jernih lagi. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2021, baiknya pertimbangkan kembali hubungan asmara secara lebih jernih secara tenang yang dimana akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Di sini juga digambarkan terima satu kebaikan dan lupakan keburukan seorang pasangan mana membuat hubungan asmara jauh lebih bagus lagi. Dan di sini disarankan juga kepada seorang Aquarius baiknya tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang akan bertampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan untuk sebuah energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan... Hubungan asmara seorang Aquarius akan jauh lebih bagus lagi apabila menerima satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan, melupakan keburukan pasangan yang dimana akan berdampak positif kepada hubungan asmara, yang dimana di sini kebahagiaan juga diberikan, serta didapatkan oleh pasangan Aquarius yang simpulkan dengan pin Open tackle serta di sini disarankan kepada seorang Aquarius terima pasangan apa adanya yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara, yang membuat kebahagiaan kepada hubungan asmara. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aquarius. Di sini menggambarkan transformasi perubahan hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang Aquarius apabila sudah menerima pasangan apa adanya, tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, menerima satu kebaikan dan melupakan keburukan pasangan yang dimana Pinobot takal merupakan pasangan yang selalu mendoakan seorang Aquarius dan berharap hubungan asmaranya akan jauh lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022 itu ada di angka 9, 93, 36, 64, dan 49. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.